Oke okay, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Muhammad Ahmad Zulu Fadli, Salah satu presenter di Unida Kampus 4 Gontor Kampus 3 Kediri Oke okay, saat ini kita dihadapkan oleh masalah umat yang begitu besar ya Saat ini kita dihadapkan oleh polemik politik yang begitu kusut di negeri kita Tentunya saya sebagai mahasiswa Unida tentunya kita sebagai anak pemuda bangsa indonesia yang dimana selalu berdalikan sebagai tameng utama negeri ini nkri harga mati itu ada di tangan mahasiswa maka pada saat ini juga malam hari ini juga kita akan mencetuskan satu acara yang acara ini sudah spektakuler yang hits yang wow pada tahun ini dan saat ini juga selalu kita tunggu yaitu acara ngobasa ngobrol santai barang saya Oke, okay, sebelum itu, gak mungkin ya kan kalau saya ini bincang-bincang tentang ngobasa, tapi gak ada yang buat kita ngobrol. Sedangkan ngobasa itu artinya adalah ngobrol santai bareng saya ya kan. Teman-teman yang penonton video ini langsung aja, aja kita bakal memanggil dua partner saya yang selalu saya anggap sebagai tim ya kan. Yaitu yang pertama adalah seorang ahli kiroahtil Quran. Salah satu mahasiswa telah dan salah satu ketua koordinasi SAA1 di Unida Kampus 4 Langsung saja kita panggil Halo Ustadz, Imam Nur Majid berasal dari Waikanan, Lampung okay. Halo bro. alhamdulillah silakan, silakan. Uh, Perjalanan aman ya Oh insya Allah, selama ini aman Ustaz. Dari Lampung ke sini enggak ada hambatan Enggak ada hambatan sama oh, sekali okay. okay. Setelah ini kita bakal bincang-bincang nih tentang Wah. Uh, anak muda tentang yeah. insecure tentang kegiatan apatis anak muda Indonesia mm. ya kan? Saya ya? suka sekali dengan banyak. Tapi kalau misalkan kita bincang-bincang <tuh> yeah. tentang politik dan anak muda dengan kiro ah hmm. kiro atil Quran saja itu nggak cukup nih bro mm -hmm. ya kan? Jadi gimana? Mungkin kita setelah ini bakal manggil teman kita yang ahli politik. Oh jadi gitu. Ada juga, dia juga ahli politik hmm. ahli tata hukum negara oh. ahli ahli ngomel. Hmm. Sina bikin kesel terus. Ya pokoknya the best pokoknya lah The ya? oh. Pemikirannya tuh kritis. Sampai gimana ya? Saat itu dia pernah cerita, hilang kunci lemarinya mm -mm. satu pondok ditanya. Uh. Jadi beliau ini sungguh the best ya. The best uh. banget. Ya kan? Daripada kita kelamaan gibahin dia, ngomongin nah, dia juga denger kayaknya ya, kan. Langsung kita aja teman-teman kita panggil Pak sa Jar Satriawan dari oh. Yogyakarta. Oh, <laughs> <wajib. laughs> Oke, okay, Bro. Terima ya, ya, ya. Silahkan duduk sebelah sini. So. Ya, ya, ya. <men nucle�ì> <Toperin>. <somethi> oh, oke langsung oh. saja kita lanjut ke acara ngobrol ngobrol santai bareng saya ya kan. Bareng kita, bareng saya. Kan sekarang bareng kita. Presenternya siapa? <min Character> oh iya. Oke. Okay. <minano> saya lupa <pesan>. ustaz Gitu. <fishermen> jadi penonton tolong dipahamin ya. Teman-teman ini kadang juga terlalu berpikir kritis jadi ya kayak gini ya kan. Yang pertama tuh kita bakal ngobrol ngobrol santai bareng saya nih. Okay. ngobrol santai berarti kita santai aja cuman kok nggak ada makanan gitu ya? <laughs> dari langsung nggak bawa oleh oleh di Jogja juga nggak bawa gudeg ya kan hmm. kurang ajar sekali Pantainya kalian ini kurang dengar baiklah <laughs> <laughs> oh, <laughs> oh, alhamdulillah jadi ya, kita bisa kumpul tempat yang indah ini kita bisa mencari pengalaman bareng di sini yeah. tentunya di sini ngobrol saya tuh ngobrol santai bareng saya saya bakal mencetuskan atau melontarkan beberapa pertanyaan yang gimana ini menyangkut masalah kemahasiswaan, karena anda salah satu mahasiswa teladan okay, ya, dan ya, anda ya. salah satu mahasiswa yang berpikir kritis dan paham hukum tata negara ya, bisa ya seperti kan, seperti itu bisa kita aminkan saja ya umir saya, ya, masya, Allah. Masya, Allah. masya Allah Indah mengayal Indah ya, okay. selanjutnya tuh kita bakal bertanya nih kan, saat ini nih umat ini dibenturkan umat ini dipecah belah dengan yang namanya politik nih. ya kan, politik ini sangat ganas Ya kan, sangat ganas. Mereka tidak akan memandang siapa Anda dan apa Anda dan dari mana Anda. Mereka hanya berpikir apa yang Anda berikan. Kejam sekali ya, kan ya? Tapi tentunya kita sebagai mahasiswa, dan tameng utama NKRI, kita harus berpikir lebih kritis. Bagaimana negara ini bisa kita selamatkan? Mungkin Mama yang jual bakul dan Es dan lain sebagainya. Mereka hanya berpikir, "Yang penting saya ada uang setiap hari." Tetapi kita, mahasiswa, tidak bisa cuma berpikir seperti itu, ya kan? Yeah. Pertanyaan satu untuk seorang pembaca Al-Quran. Mm -hmm. Dalam pikiran anda iya. Apa yang akan anda lakukan ketika anda memiliki kekuasaan untuk mengubah Indonesia Sebagai pembaca Al-Quran yang tilawat tartil yang baik dan menat Apa yang anda pikirkan ketika anda diberi kekuasaan untuk mengatur negeri ini Oke terima kasih atas persoalan dari saudara Amar Zulfadli Setelah ini saya ingin menjawab pertanyaan dari saudara Amar Zulfadli Jadi pertanyaan saudara Amar Zulfadli tadi Bagaimana kalau seandainya saya menjadi pemimpin negara Republik Indonesia Sedangkan saya sekarang yang nobatednya Pembaca Al-Quran Jadi kalau menurut saya Seperti yang kita lihat sekarang Di negara Republik Indonesia ini Yang namanya Skip <tuh> <tuh> enggak baik begini saudara Imam yang saya pertanyakan itu adalah ketika anda diberikan kekuasaan untuk mengubah negeri ini anda kan sebagai mahasiswa dan anak muda ya kan saat ini coba anda cerna pertanyaan saya ketika anda saya saya bodoh sekali ya ya seakan-akan anda bodoh sah tetapi pahami dan yakinlah di dalam diri anda ada suatu potensi yang besar dia tunggu meletus tapi anda tidak meletus meletusinnya hancurlah dunia, tapi nggak apa-apa ya. Oh. Bagi penonton tolong dimaklumkan, tolong dipahamkan kalau emang sifatnya kayak gini dari kiri kanan, hutan belantara. Terima kasih ]ります. sama. Ya, yeah, sama-sama minum dulu coba. Terima yeah. Gitu ya, jadi belum ada jawaban. Jadi Oh Jadi belum ada jawabannya. Ada ada. Jadi apa yang akan anda lakukan ketika anda memiliki kuasa untuk bukan seorang presiden, bukan seorang pemimpin, tapi ketika Anda diberikan kewenangan kalau misalkan mm -hmm. di India, mm -hmm. misalkan di negara-negara yang berbentuk apa? yang berbentuk kerajaan itu ada perdana menteri. Nah, sekarang Anda diberikan kekuasaan untuk mengubah negeri ini mm -hmm. dan sebagai seorang pembaca Al-Qur'an tartil tilawatil Quran yang baik dan benar, apa sih yang bakal Anda lakukan? Tentunya, dengan skill yang Anda miliki saat ini. Tentunya seperti ini dong. Jadi gini, kalau seandainya saya memiliki kekuasaan dan saya dikasih wewenang untuk mengatur negara Republik Indonesia ini, saya bakal banyak melontarkan yang namanya para penghafal-penghafal Al-Quran, yaitu seperti Hafiz, seperti Hafizo. Jadi, Indonesia ini melahirkan neg neg negara Republik Indonesia ini melahirkan generasi Al-Qurani, oh, yang iya. dimana Indonesia ini banyak penghafal Al Quran yang sampai jadi panutan negara-negara lain. Contohnya satu aja penghafal Pah Quran di Indonesia, satu orang saja. Contohnya Musa. Jadi itu sebagai kaca perbandingan kita, Ustadz. Musa itu orang mana? <laughs> Jadi Musa itu orang Kalimantan. Oh. Jadi dulu saya itu pernah yang namanya ikut acara Hafiz Indonesia, Ustadz. Nah setelah ini itu bohong ya, tapi ya? enggak. Ini asli. asli. Oh. Saya, saya baru kalau view mereka. Ini benar. Jadi tahun 2015 hmm. itu kira-kira kita kelas satu kayak usia Jadi saya itu melihat itu saya langsung melihat video live-nya yeah. dia itu lomba yang namanya hafal apa? Indonesia. Yeah. Sedangkan di situ umur dia itu baru berumur 4 tahun. Hmm. Sedangkan dengan umur 4 tahun dia itu sudah hafal 30 juz dan mungkin. Hmm. Jadi misalnya antum baca bolak berapa lembar dan dia itu bisa melanjutkan kan subhanallah ya. Hmm. Jadi dari situ saya termotivasi Ustad. Oh, jadi seandainya gini saya itu sebenarnya pengen membuat yang namanya suatu komunitas di dalam kelompok mahasiswa tuh ya seperti itu. Seperti saya bangga sekali sebenarnya jadi mahasiswa Universitas Islam Gontor karena di dalamnya itu terdapat yang namanya ujian tahfiz itu merupakan salah satu yang universitas uh, top dong gimana? ya menurut saya mohon uh, maaf yang kita dalam sini kita bahas konteks ketika anda memiliki kuasa uh. untuk mengubah negeri ini bukan mengubah mahasiswa uh. kalau anda hanya mengubah mahasiswa kuli-kuli bangunan pengangkat ayam di MDS ya, ya ini belum selesai Ustadz gitu. saat... nah, nah dalam konteks jadi, ini para pemirsa penonton dan seorang yang inklek itu akan menilai cara caranya kok pendapat saya kok saya memiliki kekuasaan ya saya ingin merubah rakyat Indonesia ini menjadi Negara yang Qur'ani, kalau negara yang Qur'ani, pasti Islam yang ikut, Zad. Salah satunya, caranya bagaimana? Caranya di sini, yang pertama, itu tergantung pada niat, Zad. Loh, ketika Anda berbicara tentang niat Gak semua orang Indonesia, Nusantara oh, Itu bakal berpikir, tergantung niat Bagi orang yang bisa berpikir, bagaimana itu Bagaimana orang yang berpikir dia udah miskin, gak ada apa-apa Dan Anda cuma berkata, niat jadi ini belum selesai Ustadz, ini hmm. baru niat, belum sampai selanjutnya Oh gitu, baiklah nah, kita dengarkan penjelasan Seperti ini Ustadz, kalau memang dari diri saya sendiri, ya mungkin banyak penghafal-penghafal Quran tuh hmm. niat Yang pertama itu yang paling penting namanya menghafal Quran itu adalah pendidikan dari kedua orang tua oh, gitu. Jadi kalau dari kecil memang udah dididik dari orang tuanya, tapi ada juga sih sebenarnya orang yang hafal Quran hmm. Tapi itu dari kecilnya gak, gak, orang tuanya tidak bisa membaca Quran nah, jadi contohnya contohnya contohnya ibadahnya ada, ya? ada. ada ya. dia hafal 30, sedangkan ayah dan ibunya tidak bisa membaca al-fatihah saja tidak bisa ustadz hmm. nah jadi di sini kita ya kita kan masih mahasiswa jadi bagi mahasiswa mahasiswa yang terbakal menunjang ini ya setidaknya kita apa ya me apa memberikan kepada apresiasi kepada orang-orang yang menghafalkan itu diberikan apresiasi gitu. apresiasi itu apa coba maksud dari ke apresiasi itu kok dia belum <tuk> mohon maaf ya setibap atau memberikan kok apresiasi ya iya. mengembalikan apresiasi adalah bagi orang yang berprestasi saya berikan apresiasi bagi orang yang belum berprestasi masa kita berikan apresiasi Enggak, maksudnya diapresiasi di sini yang penghafal Quran gitu loh Sa. Jadi, oh. kalau zaman sekarang tuh orang oh. orang orang apa namanya hmm, penyanyi penyanyi hmm. malah diapresiasi sedangkan penghafal penghafal Quran di pelosok pelosok sana tuh ada, tidak terjamah Ustadz. Terjama, nah ya. benar sekali kata Jadi tidak terjamah. Berarti inti dari jawaban antum ini mm -hmm. adalah Mengintah. salah salah satu pesan untuk kedua orang tua atau pesan untuk orang tua di rumah semuanya menikmati video kita saat ini mm -hmm. yaitu didiklah anak kita sebagai generasi Qurani didiklah anak kita berakhlakul karimah seperti ahlaknya akal. Quran betul ya Ustad ya? dan selanjutnya pesan untuk mahasiswa janganlah mengapresiasi penyanyi-penyanyi besar sedangkan anda belum pernah mengapresiasi seorang penghafal Quran ya itu adalah inti jawaban dari Ustadz Imam betul ya, Ustaz, ya? sebagai seorang tilawatil Quran di kampus 4 Unida ya, di tepuk tangan dulu, Subhanallah kritis sekali beliau ini muter-muter ngomongnya nggak jelas tapi masya Allah memiliki satu kesimpulan yang luas ya. Ya, cuman 2 koin tapi ngomongnya ya, hmm, ya. beberapa menit. Ya, Menurutnya. begitulah saya ma yeah. mahasiswa. Tapi ya. niatan Tom untuk memperjelaskan hmm, meskipun nggak hmm. jelas-jelas. Ya. <laughs> Coba ya, ya, saya itu okay. ingin mau negara Oke, ya cukup, cukup. Oke, okay. cukup. Baiklah, kita lihat ke wajahnya Fajar Satriawan ini. kayaknya beliau ini udah duduk-duduk, ya, itu, itu ingin menjawab itu. satu pertanyaan ya kan? Menunggu apa sih yang bakal diobrolin sama Mister Amar ini ya kan? Ya, apa sih pertanyaan yang katanya ngobrol santai? Dalam acara ngobrol santai, santai saya saat ini ngobrol tegang, boh, tegang gak mungkin kenapa. Oh, iya, salah lagi kan? Begini, mahasiswa kritis kalau orang ketahuan ibaratnya, masya Allah. Kritis gitu. kan orang habis kecelakaan mm. terus jadi gitu, terima. Oh benar banget usaha <laughs> <Kesana> itu masih buat ya, ya begitu ya. Permisi langsung aja <mas> kita lontarkan <laughs> <mas laughs> satu pertanyaan yang begitu dah siat dan menggugah selera kita sebagai menggugah Yang tinggi. Yang pertama untuk Fajar Setiawan. Ini eh, yang kedua kan? Oh yang kedua. Nah. Pertanyaan pertama untuk ustadz Fajar Setiawan. Kalau kedua enggak berantung. <laughs> tolong Karena dikondisikan bahasanya konteks di sini per orang personalnya oh, oke okay. soal pertama untuk Fajar Setiawan nanti itu soal kedua siap-siap lagi oke okay. langsung aja soal pertamanya apa sih sistem kepemimpinan di Indonesia itu sebenarnya ya kan dan uh, oke okay. yang pertama nih kita satu pertanyaan aja sebenarnya sistem di Indonesia ini sistem kerajaan atau demokrasi tapi yang termaktub di, di dalam buku-buku pelajaran kita itu sebagai negara republik yang dipegang penuh oleh presiden. ya kan? Tetapi kenyataannya, realnya saat ini adalah presiden seakan-akan tidak ada kekuatan. Ya kan? Yang kita bincangkan adalah bukan Pak Jokowi-nya, bukan Pak Maruf Amin-nya, tapi yang kita bincangkan adalah presidennya. ya kan? Sistem ke, uh, kepemimpinan di Indonesia ini sebenarnya apa? Dan saya mau bertanya ini bukan tentang Uh, tentang ilmiah enggak, tapi saya bertanya ini pendapat anda sebagai mahasiswa. mahasiswa yang paham tata negara hukum dan lain sebagainya ya, kan? Apabila negara ini adalah kepemimpinnya republik dan bukan kerajaan Itu uh, apa sih kiat-kiat dan bukti-buktinya kalau misalkan negara kita tuh demokrasi Dan ke apabila itu melemah, apa sih yang membuat itu lemah dan apa solusi anda Ya kan, yang kita tanya adalah pendapat Anda tentang kepemimpinan pemerintah Indonesia saat ini. Oke, <tuh> tadi yang sudah jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah jelas yang ditanyakan oleh Ustadz Amar sebagai presenter acara pada malam hari ini. Apakah kerajaan kita ini, apakah Indonesia ini kerajaan atau demokrasi? Kalau kerajaan, kenapa pusatnya ke presiden? Kita bisa menarik ulur ke sejarah 20 tahun yang lalu. 21 tahun yang lalu kenapa udah pasti negara kita ini negara berdemokrasi hmm. karena apa karena negara demokrasi itu pasti yang pertama ada presidennya ada wakil presiden ada perdana menteri dan segenap jajaran jajaran para ahli-ahli politik oh, ada menteri ekonomi menteri ekonomi itu uh, Pak Hartanto, mm -hmm. ada Menteri Pendidikan, Pak Nadima Karim mm -hmm. Pak Menteri Kesehatan, Pak Gunandi Sadikin Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan dan Menteri dan yang Bisa lainnya, tajar tajar lainnya. Nah, pasti demokrasi Terus, kenapa kok semua kewenangan kita dipegang berpresiden sebenarnya? Kewenangan penuh negara demokrasi itu memang dipegang presiden sebagai Pemegang apa, Panglima Tertinggi Negara Republik Indonesia tapi karena, tapi sebenarnya presiden bisa bisa diturunkan oleh MPR, MPR dan DPR-nya. Ini anggota dewan MPR dan DPR itu 80% bukan dari umat Muslim. Hmm. umat muslim hanya 20% gitu. Padahal negara kita adalah mayoritas muslim hmm. ya setia. Ya? Padahal negara kita negara nah, mayoritas muslim. Ya saya rasa seperti itu. Hmm. Makanya saya ingin merubah negara Indonesia menjadi negara Qur'an. Negara muslim terbesar tapi kok bisa seperti ini kepemimpinannya itu. Oh, berarti ada problem ya di situ. Ya? Ada something wrongnya ya. Oh pasti ada. Satu. Ada sangat hmm. banyak sih sebetulnya ya miris juga ya. Jadi kalau misalkan kita ditanya infonya dari mana itu hoax tahu tidak. Sebetulnya salah pertanyaan sebenarnya itu. Anda hidup atau tidak, gitu ya yeah. Jadi ketika kita bertanya, info yang benar nggak? Itu hoax atau tidak? Salah, yang harus kita pikir, Anda hidup atau tidak? Kalau Anda hidup, Anda bisa melihat around you <laughs> Anda bisa melihat sekitar Anda Bagaimana keadaan negara kita Bagaimana keadaan kehidupan saat ini, ya kan? Buh, subhanallah penjelasan dari Fajar Satriawan sebagai ahli politik, pengamat politik dan hukum tata negara ya, tentunya ya. Amin. Amin. Insyaallah. Uh, subhanallah banget bincang-bincang saya santai tapi agak tegang karena beliau ini subhanallah kalau bahasa kasar Jawanya itu cangkemnya itu subhanallah ya. Bisa banget. Jago ya banget. Bahasa Jawa oh, kasarnya jadi... itu adalah diam dulu dong. Oh. Ya kan? bahasa Jawa kasarnya itu tuh cangkemnya tuh Gede lah Medus. ya. Kalau misalkan bahasa halusnya itu congore kata, mm. ya kan? Karena pak, coba sebagai tilawatil Quran Jawa tuh biasa ya sebenarnya. Jadi kalau Jawa itu, mm. kalau cangkem itu terlalu kasar. Nah, kalau congori, co Congor itu nggak tahu saya. Oh. Kalau cocot itu terlalu kasar, Ustadz. jadi mulutnya, oh, ah. mulutnya itu kata. Ya. Wawasan kata, kata, he. Ya. Mm -mm. Bener ya. Jadi wawasan kita tuh harus kita perluas. Tentunya harus menjadi mahasiswa yang teladan lah pokoknya ya Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan Mungkin di penghujung acara yang berbahagia ini Jangan, Coba lihat kamera semuanya Oke, okay. kita sama penonton kita semuanya <tuk> ya kan Ya, di ujung acara ini mungkin ada satu pesan dari saya Untuk mahasiswa di seluruh Nusantara Ketika Anda memiliki satu impian Ketika Anda fokus pada hal-hal positif dalam kehidupan Anda Perjuangkanlah sampai ia Datang pada diri Anda Jangan pernah kecewa dan mengecewakan Ketika Anda sudah melakukan kecewa dan mengecewakan Itu adalah hal terburuk dalam hidup Anda Yang harus Anda lakukan saat ini adalah Bangkit and just do it Gitu ya Bagi mahasiswa seluruh Nusantara Terima kasih banyak sudah menonton kita bertiga Di acara Ngobasa Ngobrol Santai Barang saya Syukron. Ini saja yang bisa saya sampaikan Akhir, akhir kata saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh